Bismillahirrahmanirrahim Ini Salah satu cara memasang Kusen beton Yang sudah terpasang Satu, dua Ini jendela juga kita pakai beton ya. Ini pintu dua Ini yang depan Jendela juga nah, Diukur juga dulu cepat ya ruang tengah ya Dan beton bawahnya ada biar nggak robah mungkin biar nggak cepat belah juga kayaknya. Ini diratain dulu Kelebihan dari Kusen beton Insya Allah anti rayap ya Lebih tenang nggak akan mengganti Kusen gitu. Mungkin bisa jadi seumur hidup ya Atau bisa jadi Ini diwarisin Sampai diwarisin tidak akan ganti uh, kusen ini hanya saja memang tidak se kayu ya kalau kusen kayu itu apa namanya mudah diposisikan ini kan untuk engsel di sebelah sini nih nah ini engsel ini engsel ini kita kita pesan ini dua yang di bawah ya hmm. Nah. nah ini nih nah ini harus kita pesan membukanya ke sebelah mana jadi uh, penjual kusen beton ini uh, harus tahu gitu jadi ketika kita ketika kita beli kusen beton ini disesuaikan dengan posisi yang akan kita Uh, kondisikan gitu ya jadi ngebukanya kan sebelah sana kalau seperti itu ngebukanya ke sebelah sana ke arah tembok ini ya gitu. ini ada ancor ancornya bahasanya ancor untuk apa penguat ini ada dua nih satu di bawah nah ini satu di atas satu kiri kanan ada ya kiri kanan ada Nah, kalau kusen kayu eh, ditahannya dipaku ya. Kalau ini diikat, diikat pakai karet dan pakai kawat. Nah seperti ini nih yang sudah dipasang. Nah kalau pakai karet aja katanya nggak kuat ya nggak nggak bisa diem. Ternyata inisiatifnya pakai kawat juga. yang sebelah sana juga sama. Termasuk yang ini. Kalau ini jendelanya malah cukup dengan kawat saja ya. Oh kawat saja ini cukup karena nggak terlalu berat. Kalau ini masih pakai karet. Ini dua pintu ya ini. Dua pintu. 190 ke 180 ini kalau enggak salah harganya ini lebih tinggi bari dibanding uh -uh. naik uh. penahannya pakai kayu dan kawat karetnya habisnya yang karena karetnya habis kita pakai kawat saja pasang patok ya, pokoknya sebisa mungkin biar nggak jatuh nih kusennya, karena bahaya juga kalau jatuh kena orang waduh. Masih Mm -hmm. diganjal biar presisi tadi ya. Tadi udah diukur nih sebelah sininya. Biar sama. Udah posisi udah diikat berduanya dua ya. Penyangga ini udah diikat pakai kawat. Uh, tinggal dikondisikan biar benar-benar sama presisi gitu atas bawah digeser dikit-dikit. Terus, -dikit. Eh, Allah, nah posisinya seperti ini ini ya bawahnya nah, bawahnya juga pasang penyangga posisinya benar-benar kuat menahan uh, kusen beton ini Alhamdulillah nih komandarnya asli orang Indonesia nih pakai kaos juga ada tulisan Indonesia cinta produk lokal <Indonesia, laughs> oh, ya, dia paku Nah satu lagi dipasang, diikat diikat. Oke, paku bah, nah, dasarnya dipaku lagi. Baik. Ya, hai, hai, aman. hai, hai, aman. Posisi sudah presisi, sudah diukur juga, sudah dipasang penyangga. hai, aman. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,